Ih, serem banget lihat Ih, bentuknya gigi. Nah dimana, dimana mana Yupi lagi? Wow, wow wow wow wow wow ini ternyata Yupi. Wow lihat teman-teman ada Yupi es krim. Hmm lihat. Wah wow, unik ya teman-teman ya. Mantul Yupi bentuknya es krim keren. Oke. Okay. Apa lagi nih teman-teman? wow ada yupi lagi yupi eksotik mango. wah wow, ini ternyata yupi bentuknya mangga ya <laughs> teman-teman mangganya sedang goyang-goyang cukit-cukit gitu teman-teman <laughs> unik ya kakak mendapatkan harta karun yang unik lagi oke simpan dimana yupinya ternyata ada yupi lagi wow lihat teman-teman kok ini apa teman-teman wah gambar hantu wow serem ya teman-teman ya. lihat ada yupi gamifeng wah kakak pengen tahu ini gimana bentuknya ya oke kita buka ya teman-teman ya kok oh, serem banget ini ya gambarnya hantu kalian penasaran juga kan ya oke kita coba lihat ya teman-teman ya coba kita buka ya teman-teman bentuknya apa ini teman-teman kakak belum pernah coba wow lihat teman-teman bentuknya gigi dracula gitu ya teman-teman ih serem banget lihat ih, bentuknya gigi ih seram ternyata ini seperti hantu ya teman-teman ih takut deh gak mau eh iya tapi kan ini kan cuma permen ya teman-teman ya <guluh> oke gak apa-apa deh kalian jangan takut ya Oke kita simpan ya teman-teman ya ah, Kalau kalian berani makan ini Kalian hebat deh Kalian berarti tidak takut ya Oke kita simpan Kita lanjutkan lagi panennya teman-teman ya Let's go Wow wow ada yang unik lagi teman-teman Ini rupi neon stick Lihat teman-teman Wow mantul Ini bentuknya cacing gitu ya teman-teman ya Tapi ini enak kok oke kita simpan ya si unik ini ya Yupi, Yupi memang unik oke simpan apa lagi nih teman-teman ya wow ada yup... ah bukan yupin teman-teman ternyata ini gami blok teman-teman wah bentuknya seperti blok gitu ya mainan blok ya teman-teman ya punya yang pernah-pernah pernah coba komen ya lebih enak mana ini teman-teman ya oke sepertinya ini mantul juga ya teman-teman ya simpan Wow, wow, wow, lihat teman-teman, ada Yupi lagi, tapi ini yupinya imut seperti kamu. Kamu juga imut. <laughs> Oke, okay. apa ini Yupi? Cocok nih, teman-teman. Wow, dalamnya isinya coklat nih, teman-teman. Ini enak, mantul nih, teman-teman. Mantul, itik. Oke, okay, simpan. Apa nih, teman-teman? Lihat, ada lollipop, alpenliebele. Wow, ada gambar sapinya, enak ya, teman-teman. ya Oke kita panen lagi teman-teman Lihat masih banyak Kakak panen jajanan teman-teman Lihat ada Lollipop bentuknya kaki <guluh> Wah kamu nih Ngeledek deh <guluh> Oke lucu teman -teman, ya teman-teman Oke kita simpan Lanjut teman-teman Apa ini ya Wow, wow, wow, lihat teman-teman, ada oreo, tapi kok ini kecil ya teman-teman, oh ternyata ini mini oreo, wah enak ya teman-teman ya, rasa susu teman-teman, oke kita ambil, wah masih ada teman-teman ya, lihat ada apa itu, kok bebek di atas ya teman-teman ya, lihat sian bebeknya, kita ambil teman-teman Oh, oh, ini bukan bebek, teman-teman. Ternyata ini marshmallow karakter bebek. Lihat, teman-teman, wah unik ya jajanannya! Ya, Lek, leek, leek, leek, leek, leek. <gif> oke, kita simpan. Apalagi nih ya, teman-teman. Lihat, ada jajanan apa? Oh, pidi jelly. Oh, ini permen karet, teman-teman. Lihat, hati-hati hmm, kalau makan permen karet. Teman-teman, ya, ya. jangan sampai tertelan, takut bahaya. Oke, apalagi teman-teman ya. Wow, ada Yupi lagi teman-teman. Ada permen Yupi Berry Bonz. Lihat teman-teman, ini edisi blackberry. Wah, wow, ada gambar roketnya teman-teman. Hmm, keren Yupi ya. Emang deh ya, keren banget. Oke. Apa nih? Lihat. wow, ada jajanan lagi. Ada jajanan Choco Chip. Edisi Chip Mang. Wah, Chip Mang kamu memang gemesin ya. Oke. Ambil teman-teman. Mana nih teman-teman lagi? Wow. Wow wow wow, banyak sekali teman-teman. Wah, wow, seru banget ini ya. Bisa bagi-bagi sama kalian ini. Ada Yupi Fun Gam. Wah, wow, ini Yupi pasar malam nih teman-teman. <guluh> Lihat ada roller coaster -nya. Wow, ini rasa stroberi, rasa apel dan juga rasa jeruk. Hmm, manis ya teman-teman ya. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Ada apa ini? Wow, ada yupi lagi teman-teman. Yupi little star. Bentuknya bintang teman-teman. Wow, kakak mendapatkan banyak sekali yupi ya. Oh, Oke, okay. keren. Ambil teman-teman. Apa lagi ini? Wow, lihat ada marshmallow es krim. Wah, wow, marshmallow tapi bentuknya es krim. Rasa coklat mantul teman-teman mantul mantuliti oke apa lagi nih wah wow, marshmallow lagi teman-teman ada marshmallow stroberi wah ini sepertinya dalamnya bentuknya strawberry teman-teman ya wah unik ya teman-teman ya akan mendapatkan harta karun yang unik oke kita ambil teman-teman apa lagi nih wow, lihat teman-teman mantul-mantul kamu dapatkan lagi-lagi marshmallow lihat marshmallow, doraemon, dan nobita <laughs> dadah, doraemon kamu masuk ke ranjang dulu ya wah, habis ya teman-teman ya wah, ini masih ada satu teman-teman ya apa ini ya teman-teman wow, ada jajanan yang pedes-pedes teman-teman Wah, mantap kriuknya, katanya teman-teman. Wow, ini ada si cabe sedang ancungi jempol mantul, katanya <tuh>, mantul ya, teman-teman. Ya, oke, okay, kita simpan. kasih ya, teman-teman, sudah nonton video aku. Teman, makasih ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berpuasa, dadah.